Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara melihat kata sandi email Nah teman-teman, kalau misalkan kita mengalami lupa kata sandi email Jangan khawatir, kita masih bisa melihatnya dengan cara ini Nah langsung saja, untuk melihat kata sandi email di sini kita buka Google Chrome Atau kita bisa menggunakan browser yang lain dengan catatan Browser tersebut sudah pernah kita gunakan untuk login ke akun email yang lupa sandinya tersebut nah oke okay. kemudian di sini kita klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini kemudian di sini kita masuk pada setelan lalu di sini kita pilih pengelola sandi nah nantinya di sini akan muncul beberapa akun yang tersimpan di browser kita kita scroll saja ke bawah seperti ini sampai menemukan google.com Lalu kita langsung saja klik. Nah, di sini dia akan meminta memasukkan kunci layar. Nah, kita bisa menggunakan sidik jari ataupun menggunakan pola. Dan di sini akan muncul beberapa akun email yang sudah tersimpan beserta kata sandinya Oke di sini kita langsung saja cari alamat email yang ingin dilihat kata sandinya Nah kalau misalkan alamat emailnya sudah ketemu seperti ini Langsung saja kita klik icon mata seperti ini Nah teman-teman jadi seperti itu untuk melihat sandi email cukup mudah bukan? Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh